Halo pemirsa, kembali lagi di YouTube Encyclopedia edisi The Uji Nyali. Kali ini kita ada di bekas pabrik yang sangat fenomenal pada zaman dahulu. Tetapi sekarang sudah ditinggalkan sudah lama sekali. Kita akan menguasai sejarahnya. Saya tidak sendiri di sini, saya Endosa Dewa. Sebelah saya ada Mas Bejo, Dan di sebelah saya ini ada Mas Nanta. Dan ini adalah Mas Billy. Kita langsung penelusuran. Kita sekarang lagi di pabrik. Kanigara, itu bekas pabrik uh, gelas ya mas ya pabrik gelas yang sudah sekitar 13 tahun ditinggalkan dari 2007 uh, ini uh, pabrik Kanigara ini teman-teman kan belum pada tahu sejarahnya mas ini sejarahnya dari pabrik ini tuh gimana ya yang setahu saya ya pada saat itu pabrik ini tuh mulai beroperasi sekitar tahun 1978 dan berhenti produksi sekitar tahun 2007. Tapi sampai mulai dari 2007 sampai dengan saat ini, nah ini kan udah ditinggal ini, udah ditinggalkan dan tepat di belakang kita ini, ini dulu tuh mess atau tempat tinggal para pekerja yang ada di sini. berarti para pekerja di uh, pada saat itu mereka harus tidur di mess ini gitu, mas iya. Jadi tinggal di sini. Dan satu istimewanya pabrik ini waktu produksi para pekerjanya itu bisa dibilang para penyandang difabel. Malah saya baru tahu teman-teman. Jadi uh, di pabrik ini itu ternyata dulu para pekerja itu para difabel ya mas ya. Kebanyakan karena memang memperdayakan yang bisa dibilang yang yang mengalami cacat atau apa gimana lah gitu. Terus uh, menurut informasi dari yang saya dapat. Uh, ada sebagian gedung yang masih difungsikan, apakah itu benar, Mas? Benar, benar sekali. Itu tepat sebelah kanan kita. Itu hingga saat ini sebagai dilakukan untuk penjualan produknya. Tapi dia tidak produksi di sini. Hanya penjualan aja yang masih ada di sini, hingga saat ini. Ya, uh, tadi kan udah ngomong sejarahnya. Sekarang ngomong masalah yang lebih... <tuh> Tahu Ini kita lagi membahas tentang yang... Uka-uka. <tuh> Bisa dibilang seperti itu. Ya, uh, sekarang saya mau tanya Mas Bejo, kalau ya. menurut Mas Bejo, pabrik ini kan udah lama banget ditinggal ya, Mas? Ya. Di pabrik ini atau di sekitar sini itu uh, kondisinya bagaimana? Mas, menurut tidak kasat mata gitu. Ya. Menurut informasi di sini itu ada sosok perempuan yang sering ngeliatin, menampakkan diri. Sama ada sosok kocang itu pojok sana, yang sering menampakkan diri. Tidak, salah satunya ya itu aja dulu, nanti kelanjutannya kita sambil jalan. Ya. Kalau mau kita coba jalan ke dalam? Langsung ya, aja. Langsung terus aja, mas ya. Kita, yes, ya, lebih mas, kita lihat lebih dalam ya. uh, Sekarang kita ekspor ke mes dari Kanigara ya teman-teman. Uh, gimana mas Nanta, menurut mas Nanta apakah bangunan seperti ini sangat menurut saya sangat disayangkan ya mas ya banget banget banget banget karena ini bukan hanya satu lorong ini aja ya yeah. itu ada juga di sana juga lorong hmm. dan sampai saat ini itu ada beberapa titik kamar <coughs> Dibiarin kosong kan sayang banget sih sebenarnya yeah. semisalnya nih ada yang mau mengusahakan bisa dijadikan untuk pendapatan kan iya pemasuk, pemasukan sih yeah. <laughs> terus ee uh, ini bangunannya sih, menurut saya lama banget gak dipakai jadi rusak ya mas ya. Iya. Dari atap, pintu, terus jendela. Iya betul, betul. Ya kalau uh, menurut Mbah Bejo gimana Mbah? Ya kalau menurut saya di sini energinya luar biasa ya malam ini banyak yang datang sih. Ada sambutan sih? Ada sambutan, sudah ada sambutan dari tadi Soalnya saya dari tadi kan mandang ke belakang terus Ada yang mau menunjukkan soalnya Soalnya apa ya, menunjukkan bahwa dia tuh ada Kalau Tanya. boleh tahu itu sosok apa mbak? Itu sosok perempuan sih di, iya. di, di mana mbak? Di sebelah kanan kita, itu terutama di sebelah kanan kita ini yang utama Oh iya mas, uh, ini bangunannya uh, apa aja ya mas? Apakah cuma kamar doang atau ada dapur, kamar mandi, gitu? Kalau yang saat ini ya, karena kan ini sebetulnya lokasi pabrik ini tuh meshnya bukan hanya terdiri di sini doang. Hmm. Itu ada beberapa titik di sini salah satunya. Dan setiap lor apa gedung ini itu nanti terdiri dari dua lorong, isinya itu kamar mandi, hmm. bukan hanya satu pintu loh, itu ada banyak. Mungkin nanti bisa coba kita lihat. Hanya sekedar informasi aja Mas Billy, kita kan nggak mungkin kesana ini. Iya. Yeah. Karena lokasinya udah nggak mungkin banget, dan itu cukup semak. Lebih baik kita mencegah. Karena dia yang ditakutkan ada makhluk-makhluk hidup yang berbahaya. Iya, ular mas. Untuk keselamatan kita. kita. Iya. Ya, ya udah uh, baik. Karena kita nggak memungkinkan buat ekspor lagi ke bagian yang pojok, kita, uh, kita ekspor lagi ke tempat yang kita jalan dulu. satunya ya. Oke, teman-teman, ini kita sekarang ada di tanah yang sangat lapang ya. Di sini kita bisa lihat ada bekas apa ini mas ya? Seperti palawija ya? Atau kulit kelapa atau sejenisnya? Apa ini ya? Uh, ubi. ya. Ubi. Uh, ubi, ubi Oh ubi, ubi, ubi. Potongan yeah. ubi ternyata guys. Yeah. Nah mas Nanta hmm. bisa ceritakan dulu ini tempat untuk apa dan sekarang tempat apa? Pada saat pabrik ah, ini masih produksi ya? Hmm. Ruangan depan kita saat ini atau sebagai ya? itu ruangan parkir kendaraan roda dua. Oh ya, ya, yang ini dan yang kita pijak saat ini itu khusus untuk mobil. Oh intinya ini adalah tempat parkir. Iya. Belum, ya. hmm. tapi saat ini dimanfaatkan untuk jemur yang mungkin hasil tanilah. Mungkin ada pertanyaan nih mas dari satu netizen, boleh hmm. uh, ceritakan. Padi sini bisa ceritakan Ada apa saja di sini? Cucur ya, saya buka aja ya dikit ya di lokasi kita. berdiri saat ini itu termasuk salah satu lokasi yang bisa dibilang seperti penguasanya makhluk yang tidak kasat mata, hmm. yang ada tapi khusus area luar. Bayangkan, <tuk> oh khusus area luar, oh area termasuk wilayah kekuasaannya. Dia berada di sini. Tapi, misalnya nanti kan kita ada, ada mau melakukan uji nyali. Kalau saya lebih, jangan di sini deh, bahaya banget. Soalnya, kenapa, Mas? Ini kan banget yang jelas. Ya, Itu lebih daripada daripada, ya, Mas. Ya, iya, kan antisipasi ya, hal-hal <laughs> yang tidak diinginkan. Tanah, karena tanahnya mungkin lapang, ya. Iya. Kalau ada apa-apa, kita enggak. takutkan, nggak bisa kita kontrol kemana nanti dia. Oke, kita langsung aja kenalan sama orangnya ya Yuk, kita ya. samperin Oke guys, ini kita mau kembali ke markas kita Sudah ada satu orang yang mau beruji nyali Kita sudah menemukan satu orang pemberani yang ingin mencoba tempat ini Kita langsung ketemu orangnya aja guys Let's go Nah, ini yang kedua coba Kita mau titik ini, dimana kamarnya itu tinggi enggak? Kita tinggi enggak. Kita bisa dikebawahin dia, ya. uh, ya. bisa-bisa. Kita ya. nah, coba ya. ya. Nah, nah, ini. masuk jadi ya. Coba setting mas, setting, setting ya, mati mati hmm. Halo pemirsa Youtube ensiklopedia di edisi The Ujinya Kita tadi sudah ngecek tempat mana yang paling mantap live nih guys real apa yang kalian lihat adalah real dan di sini ada HP saya sudah saya pasang CCTV ya kelihatan sekali tempatnya seperti ini ya ini yang tadi kita sudah menjelajah ya nah guys kita sudah mendapatkan orang yang mau ujinya orangnya pemberani banget langsung mendaftar kita langsung kenalan sama orangnya ya guys Mas Andi bisa kenalan di sini dong sama kita-kita, ya enggak? selamat malam Mas Andi Oke. Ini adalah orang pemberani yang akan mengikuti uji nyali Peralahan dari namanya siapa, dari mana, dan motivasinya Lep, ikut The Uji Nyali itu apa? Posti. Nama saya Andi, di hmm. lingkaran jati, ya penasaran Penasaran? Hmm. Oke okay. uh, Berkeinginan enggak nanti ditampakin? <tuk menjelaskan> Mas Andi akan kita antar ke tempat live streamnya karena kita membutuhkan satu orang ya namanya Mas Bejo untuk menjelaskan di sana ada apa aja Mas Bejo, <tuk> Bismillahirrahmanirrahim, datenglah ini <tuk> dari <tuk> sini paketku Mas Bejo, Mas Bejo, bisa jelaskan ke teman-teman khususnya ke Mas Andi tempat ini yang akan diuji nyali itu ada apa aja. Yang di sana yang terutama itu cewek. Oh, iya. Yang utama cewek. Tapi nanti kalau ada yang lain jangan ya. kan saya tidak tahu kalau yang keluar luar datang ya. Oke, oh, guys. Jadi Mas Billy itu tadi kan ikut penelusuran dengan kita. Kuping sebelah kanan <tuh> itu, iya. itu katanya panas dan ternyata di atasnya ya mas ya? Iya, ada iya. yang jahil istilahnya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke tempat uji batas-batasnya di kalau melewati sini. Aja, juga sini. juga nggak boleh kesana batasnya ini dinding ini. Sini ya, Mas, ya. Nah, ini, Dinding ini aja. Dindingnya, ini aja sampai ini loh Mas, bawah ini. dinding. apa, melihat apa, bilang aja. Nah, ya, Mas, ya. Terima kasih. Selamat mencoba Mas. Siap. Ya. Oke okay guys, kita sudah meninggalkan salah satu tim peserta uji nyali. Semoga... ...kuat. Dan nanti itu bisa kita pantau lewat CCTV. Kita langsung lihat dari sini guys. Ini real time ya. Di dalam kamar mandi ada apa, Mas Pijau? Loh, dia pindah-pindah. Dn ini kayak orang itu. merasa aneh nih sebelah kiri. Ini, pindah -pindah. ini live ya, Bro. Ini jamnya live ya. Ini jamnya live nih. Nah, jam 1 ya. Live ini. Real time. Mas Bejo, bisa ceritakan uh, apakah banyak sekali yang datang di tempat ini? Banyak, Mas. Di situ sudah pada ngumpul, Mas. Ada apa saja? Ya, salah satunya cewek, pocong, dan ada orang makhluk tinggi besar itu. Yang tinggi besar ada di luar sana, Mas. Di luar yang ya. ini ya, ya, di sini Ya, titik cahaya itu atasnya. Tapi sayangnya ini pesertanya tidak mau komunikasi. Tuh. Temat kita rusak. Ora omong ning bukan ning sini, sini malah ke kanan. Lah, <tuh> nguleki. Oh, Penasaran de'e di parani yo sangar. yang tanya ini dimana ya, sekali lagi ini adalah bekas pabrik dari uh, pabrik gelas, pabrik piring yang ada di Kabupaten Semarang guys bener-bener ini real time ya? Mantap, ya, mantap ya guys pesertanya ini semakin lama semakin mengarah ke tengah ya main geser, geser-geser terus nih jadi yang belakang jadi nggak kelihatan, tapi... geser-geser pulang banyak sekali ya, <laughs> tadi putih-putih lewat-lewat ya jujur mas selama saya ada pengalaman untuk e, bepergian ke tempat-tempat seperti ini, ini baru pertama kali saya merasakan yang benar-benar e, beda mati. banget gitu mas. mungkin mas untuk kedepannya ya kita mencari peserta yang tidak punya pegangan mungkin mas ya. karena kalau mempunyai pegangan gini, ya dia udah biasa kayaknya mas ya. bisa dibilang ya. Ini pesertanya memang kerjaan setiap hari sudah terbiasa. Uh, terbiasa ya kerjanya kalau boleh tahu apa Mas Yudo? Kerjaannya dulunya, dulunya orang nyadap karet. Oh ya, pantas banget ya Mas ya. ya? Jadi dia dulu pernah bekerja untuk nyadap karet, bukan nyadap orang, tapi nyadap karet ya. Nyadap karet itu pohon karet diambil getahnya dikirim ke PTP Kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya ini di Cerdas guys Saya okay. uh, mengunjungi pabrik Karet ini. Ya, saya lagi selamat Pak Sandi uh, Sudah selesai melakukan nol uji nyali nol nol nyali sangat nol nol <tuh> jam nol uh, sudah diwati. Tadi ya uh, kesannya gimana nol nol di jalan? ingin retak <tuk> mas <tuk> tapi nggak bisa bicara. <tuk> <tuk> uh, dilihat sesuatu atau ada. Cuman dengar-dengar sosok berjalan, jalan gitu cuman ngasin tapi nggak ada. Ada pesan dari yang jelas apapun itu di tempat manapun itu kita harus tetap selalu menjaga iya. satu sopan santun kita di mana pun karena dimensi manusia dengan dimensi alam gaya itu bedanya sangat tipis itu yang pasti dan searing menggada yang sedang oh, beradaan keberadaan mereka benar. itu memang benar-benar ada oke okay, guys jadi nek wani ojo wedi wedi nek wodi wani wani oke okay, guys sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sudah menonton sejujurnya jangan lupa subscribe ya guys tadaa Oke okay guys, terima kasih sudah menonton The di episode 2 pada kali ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dan kasih komentar kalian uh, Lokasi mana lagi yang harus kita bedah di sekitar sini Atau dimanapun Tapi kalau bisa di sekitar Semarang, Tungaran dulu ya guys